Welcome to my channel Welcome 52 Tema 1 Selamatkan makhluk hidup di sekitar kita Subtema 1 Tumbuhan sahabatku Pembelajaran keenam: 6 PJOK Mempraktikan teknik lari cepat Melalui permainan ayo masuk Bahasa Indonesia membuat ide pokok dan kesimpulan. PPKN membuat cerita dan rencana penerapan sila ketiga dari Pancasila. Ya, anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jaga kondisi badan dan tubuh kalian. Mandi pada pagi hari, sarapan juga jangan lupa. Ya, berdoa sebelum melakukan aktivitas hari-hari. -hari. Dan ingat tetap di dalam rumah ya, dalam rumah kalau ingin keluar memakai masker Ya jangan lupa cuci tangan pakai sabun juga setelah keluar rumah Hari ini kita akan belajar bahasa lusen PPKN. PJOK silakan nanti kalian uh, mendapatkan materinya dari pak guru olahraganya ya, <tuh> ya. Kita lanjutkan ya Bahasa Indonesia. Ayo membaca. Kondisi geografis di wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa serta terdiri atas bentang alam perairan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada tempat tinggalnya. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi tersebut meliputi kondisi iklim, jenis, dan kualitas tanah, ketinggian tempat serta perairan. Kondisi daratan dengan segala ketampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari tempat yang paling rendah, yang terletak di pantai, hingga puncak gunung. Aktivitas penduduk yang terkait dengan kondisi alam diketahui dari corak kehidupan penduduknya. Oke, ini adalah uh, teks ya tentang kondisi geografis di wilayah Indonesia. Uh, selanjutnya silakan kalian baca di buku kalian ya. Yang sudah Pak share di WA. Menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok atau ide utama. Adalah gagasan utama dalam sebuah cerita. Cara menentukan ide pokok adalah mencari kalimat utama terlebih dahulu. Ide pokok, kalimatnya bisa sama persis dengan kalimat utama, atau bisa juga lebih ringkas, ya. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti paragraf Dan kalimat utama ini terletak di awal paragraf Atau di akhir paragraf Ya, ingat-ingat tuh ya Di awal paragraf dan di akhir paragraf Itu adalah kalimat utama Selanjutnya Langkah-langkah menentukan ide pokok paragraf Yang pertama Bacalah isi paragraf dengan seksama Kedua Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Kesimpulan paragraf: Kesimpulan paragraf adalah ikhtisar atau ringkasan akhir dari suatu paragraf. Langkah-langkah menentukan kesimpulan paragraf: Pertama, bacalah paragraf secara keseluruhan. Kedua, temukan informasi-informasi penting pada paragraf. Ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Ya, sekarang ada tugas ya. Kalian tentukan ide pokok dan kesimpulan dari teks. E, melalui teks tadi ya, kondisi geografis di wilayah Indonesia. Kalian lihat kembali, di back lagi. Atau di buku sudah ada juga ya paragraf ke-1 atau bagian pertama ini pokoknya apa? kesimpulannya apa? kedua apa? ketiga. Ya, ketiga apa ya? Jadi pokok tadi sudah Pak Guru jelaskan itu mengenai ide pokok itu apa dan kesimpulan itu apa ya. Oke. lanjutkan lagi PPKN. Hari ini kita akan belajar PPKN masih tentang persatuan Indonesia, yaitu sila ke-3, Pancasila. Mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam pembuatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan republik Indonesia ya jadi kalian di sini hanya uh, diajak apa diajak untuk uh, bersatu ya untuk bersatu dalam pembuatan rakyat Terus tugasnya berkaitan dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia buatlah cerita mengenai penerapan sila ketiga dan buatlah rencana penerapan sila ketiga ya ceritanya kamu buat di kertas selembar ya kamu baca ulang lagi dalam hati diteliti lagi kemudian dikumpulkan dengan di share ke wa ya terus rencana penerapannya juga bagaimana kamu buat tabel tabel bisa juga merencanakan waktunya ya hari apa waktunya jam berapa misalkan hari ini satu jam saya cukup, misalnya dari jam 3 sampai jam 4 sore, ya, itu buat rencana penerapan sila ketiga. Misalkan kamu ingin uh, melakukan kerjasama bagaimana kerjasama apa yang dilakukan ya? Oke, sampai di sini, sudah jelas ya materi hari ini ya, silakan yang belum jelas uh, bertanya di WA Japri atau baca di buku kembali. Oke, cukup sekian dan terima kasih, selamat pagi, tetap semangat.